Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya persahabat Tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, berbahagia, dan terbaru Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untukkah menemani santai pagi kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi dan vitamin-vitamin bahagia dari idola kita. Sebelumnya persahabat tidak mendapatkan info dari polisi Leslar, Bu Paul, persahabat ya. Di sini mengingatkan nih panggilan untuk Leslar lovers. Ada boro-boro yang diunggah oleh Bu Woro-woro Force, waktu voting musik World SCTV tinggal beberapa hari lagi. Yuk, membara yuk, voting di beberapa platform seperti video.com, like, instagram, facebook, dan lain-lain sebagainya juga. Dan jangan lupa juga untuk gempur SMS, untuk Leslar luar negeri bisa nitip pakai pulsa ya, caranya langsung DM admin l2w.id. Semangat, inilah info, woro-woro dari bukuan. Karena untuk voting di HFTV Music World 2022, itu tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan semangat terus untuk Leslar Lovers, tetap kompak, tetap solid, mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Di ponselingan ini pun banyak sekali tanggapan. Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Astotik2005 mengatakan, Bismillah, mari gaspol sahabat-sahabat Leslar lovers, lesti lovers, belovers, tuh masya Allah banget ya, dikasih semangat juga nih. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Haryani Yani mengatakan, Alhamdulillah tiap hari sampai menggadang voting terus dengan semangat, terus dengan tulus dan jujur. Semoga kejujuran dan kebenaran berpihak pada kemenangan Leslar. Amin amin ya robbal alamin. Wow, Masya Allah banyak persahabat ya Sampai begadang tiap hari Karena cuma ingin voting Bunda Lesti dan Bapak Bilar Di SCTV Music World 2022 Mudah-mudahan ketulusan dari Les Lovers Membuahkan hasil untuk kemenangan Bunda Lesti dan Bapak Bilar Dan Alhamdulillah persahabat ya Dukungan semakin banyak untuk Leslar Dan semoga persahabat kita semua Juga selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan berikutnya para sahabat vitamin bahagia kita dapatkan di pagi hari ini walaupun momen kemarin yang belum terlihat akhirnya pagi ini kita lihat momen ketika Leslar berkunjung ke Soneta Rikot tentu tempatnya Raja Dangdut Bang Haji Roma Irama di momen ini persahabat sahabat, BBL ternyata ini nangis terus ya, aduh, lihat apa ya di sana. <laughs> Doakan selalu mudah-mudahan BBL sehat, BBL bahagia, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Momen ini pun persahabat sahabat direpost kembali oleh akun Leslar Anastorsi. Banyak juga nih tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Tata Aidu mengatakan di kolom komentar, Gini ya ibu-ibu, Lesti Bilar dan Abang Elkan kan gak nge kehidupan mereka 24 jam. Jadi kalau pas momen ketangkap kamera Abang El lagi nangis, ya itu nggak berarti dia nangis terus. Namanya juga baik, nangis itu juga bagus lah buat pertumbuhannya. Jadi jangan pada khawatir ya, tuh bersahabat ya. Ini tentunya komentar yang positif. Untuk kalian semua apalagi haters di luar sana Yang beranggapan bahwa Leslar tidak bisa mengurus BBL Itu salah besar sahabat ya BBL ini adalah anak yang baik Anak yang soleh Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan Alhamdulillah sahabat ya Komentar-komentar positif pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Dan berikutnya ada Kabar spesial yang membanggakan juga untuk kita semua. Masih di momen Leslar bersilaturahmi ke tempatnya Bang Haji Ronak Irama, dan alhamdulillah, persahabat, ya tanpa diumbar-umbar ini tentunya direkod oleh salah satu orang yang ada di sana, ya tentang Leslar bahwa menginfokan. Idola kesayangan kita ini, bersahabat ya, ternyata ikut berinfak juga untuk perguruan Islam Roma, irama Masya Allah. Ini sesuatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dari idola kita. Momen ini pun dari repost kembali oleh akun Snow Putih. Reskour bilal, kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption: "Masya Allah, tabarakallah, dan selalu yang memberitahu orang lain." Berkah terus lancar, terus rezekinya ya kesayangan kami, Kakak dan Dede. Wow, Mas banyak yang ya. Kita mendapatkan info ini dari orang lain, bukan langsung dari Lesti dan Bilar. Karena Lesti dan Bilar tidak mengumbar sana-sini bersahabat ya. Mudah-mudahan kebaikan selalu membuat Lestler bahagia.